Hai hai hai, Assalamualaikum adik-adik Bantuin kakak cari mainan ya Apakah ada mainan yang seru-seru? Wah ini udah kelihatan nih Oh iya adik-adik dan teman-teman Jangan lupa like, subscribe dulu ya Share juga, komen juga ya Oke wadidaw ada apa ini? Wah banyak sekali kita ambil satu-satu teman-teman bu oh, yang ambil yang mana dulu nih yang warnanya paling cerah apa ini wow ada mas melau karakter bebek oh, oh, oh, oh, oh. Oke, kita ambil. Apa ini? Wadidaw, mantul! Ada gerobak es krim. Ah, es krimnya jatuh. Kita ambil, kita pasang ya. Lucu sekali mainnya. Es krim, es krim. Siapa mau beli es krim? Oke, kita ambil Ada apa lagi ya Wah ada jajanan Sini jajanan coklat Jajanan nyam-nyam Jajanan stik coklat Siapa yang suka coklat Bismillahirrahmanirrahim Ada jajanan nyam-nyam Oke kita ambil Ada apa lagi ya Wah seru ini ada mainan kasir kasiran timbang ah, ya. warnanya biru wah ya oke kita ambil ini apa lagi ya wah apa nih wah ini ada tas ini tas Warnanya pink dan ungu Tas LOL Lucu dan cantik Kita ambil Lagi ya Wah ini dia Apa ini teman-teman Wah ini Minuman susu Rasa stroberi Minum susu Setiap hari Susu yang putih Strawberry, susu coklat, dan susu pisang. Ini susu sapi. Siapa yang suka susu? Oke, kita ambil. Apa lagi ya? Wah, masih banyak ternyata. Apa ini? Ini ada mainan jajanan hot dog. Siapa yang suka makan hot dog? Oke, kita ambil. Ada apa lagi ya? Wah, ada jajanan donat. Siapa yang suka donat? Enak ya, teman-teman? Oh iya, kalau habis makanan yang manis dan coklat-coklat Jangan lupa kalian sikat gigi ya <SILENGALAN> Oke, kita ambil oh, Ada apa lagi di sini? Sepertinya ini jajanan Oh iya, ini biskuit stick Karakter sapi Sudah mendapatkan banyak mainan dan jajanan Tapi ternyata masih ada ya nah, Ini ada marshmallow karakter Ada Doraemon dan Nobita Siapa yang suka Doraemon? Kakak juga suka Doraemon ya lah lah la. aku sayang sekali Doraemon. ye seru ya? Apa lagi teman-teman? Wah, ada mainan berbentuk burger. apa yang suka burger Enak ya teman-teman Ada sayurnya juga Jangan lupa Teman-teman dan adik-adik makan sayur ya Oke kita ambil Lanjut ya adik-adik ya Apa sih ini ya warnanya pink Wah ini ada mainan telepon telponan Karakter Hero Kitty sayangku bisa bunyi ya Lucu Oke kita ambil Apa ini teman-teman Warna ungu Wah ini pop light Coba kita hidupkan ya Kita tarik dulu Tekan ininya tombolnya Wow, bisa nyala teman-teman, seru ya. Kalian lihat di mana ya? Wah, ini ini apain warnanya biru ya? Wah, ini mainan make up make upan, mainan dan dan dan danan. Ada cermin. Dan ada juga sisir Oke teman-teman Makasih ya sudah menonton Jangan lupa belajar Dan jangan lupa makan Makasih ya Sampai ketemu di video berikutnya Sebelumnya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Sampai ketemu di video berikutnya Dadah